The in your eyes. Maroko menjalani pertandingan terakhir di fase grup dengan melawan tim yang sudah tidak ada harapan untuk lolos, yaitu Kanada. Meskipun tak ada harapan lolos, tapi tentunya Kanada tidak bisa dianggap remeh. Bisa saja mereka mencuri keunggulan dengan cepat atau membuat kejutan seperti saat melawan Kroasia. Maroko diperkuat oleh pemain-pemain andalannya seperti Hakimi, Amrabat hingga Hakim Ziyech dan tanpa basa-basi, mereka langsung tancap gas sejak menit-menit awal. Hasilnya, mereka bisa unggul cepat melalui Hakim Ziyech di menit keempat. Sekitar 20 menit berselang, giliran Yosef Enesri mencatatkan namanya di papan skor. Maroko pun unggul 2-0. Di menit ke-40 Kanada akhirnya bisa memperkecil ketinggalan setelah bek tengah Maroko, Nayib Aguerd gagal memblok bola dengan sempurna dan malah meluncur ke gawang sendiri. Skor pun berubah menjadi 2-1. Hasil ini tak berubah hingga pertandingan usai. Di sisi lain, Belgia dan Kroasia menjalani pertandingan krusial di mana dalam pertandingan ini, Belgia harus menang dan Kroasia tidak boleh kalah. Belgia yang baru mengemas 3 poin harus mendapatkan kemenangan apabila ingin bisa lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Kroasia yang telah mengemas 4 poin hanya perlu hasil imbang untuk sekedar bisa lolos. Dalam pertandingan ini, kedua tim tampil habis-habisan untuk mendapatkan kemenangan. Saling jual beli serangan pun terjadi sepanjang pertandingan. Namun yang menarik adalah masuknya Romelu Lukaku di awal babak kedua. Lukaku beberapa kali mendapat kesempatan emas untuk mencetak gol. Namun, seolah nasib tak berpihak, kesempatan emas ini terlewatkan begitu saja. Mulai dari tendangan kerasnya yang memantul ke tiang gawang, hingga umpan manis dari Torgan Hazard yang gagal ia konversi menjadi gol di hadapan gawang Kroasia hingga pertandingan berakhir kedua tim tak mampu mencetak gol satupun dengan hasil ini maka kroasia berhak melaju ke babak 16 besar sebagai runner up grup menemani maroko yang secara mengejutkan lolos sebagai juara grup menyemai rekor terbaik mereka di Piala Dunia 1986 di Meksiko Let them choose Go Let Money, go